Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pejuang UTBK tahun 2020. Kembali lagi dengan Mister Zoret Oke, sesuai janji Mister, hari ini nanti Mister akan jelaskan kalian bagaimana tata cara pendaftaran UTBK SBMPTN. Sebelum Mister lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke. Langsung saja. Tata cara pendaftaran untuk UTBK SBMPTN. Mister singkat dengan 6. Ya, apa? 6M. Oke, langkah pertama atau M pertama, M pertama adalah kalian membuka ya, kalian buka laman ingat-ingat nih, portal.ltmpt.ac.id. Oke saya mulai lagi portal.ltmpt.ac.id Ketika kalian buka nanti di situ akan ada tulisan email dan password kalian isikan dengan email dan password kalian yang sudah kalian registrasi kemarin ya Jadi kalian apa namanya isikan ya, di email dan passwordnya. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua atau M yang kedua, M yang kedua nanti kalian akan tampil dashboardnya, yaitu kalian membuka pendaftaran UTBK. Ya, di dashboardnya, ya di halamannya nanti kalian pilih mendaftar UTBK 2020 itu kalian pilih yang paling bawah, ya kalian klik di situ. Ya, itu kalian klik, nanti bisa dilihat ya di situ. Kemudian, langkah yang ketiga setelah kalian klik pendaftaran UTBK, nanti langkah ketiga adalah kalian mengisi biodata. Ya, mengisi biodata untuk mengisi biodata ada lima hal penting yang perlu kalian siapkan. Apa saja? Yang pertama adalah nama ayah. Nama ayah harus sesuai dengan ijazah. Itu yang pertama Yang kedua Nama ibu Nama ibu juga harus sesuai dengan akte kelahiran Yang ketiga adalah Kalian isi pekerjaan ayah dan ibu kalian Yang keempat Penghasilan ayah dan ibu kalian Kemudian yang terakhir adalah Jumlah saudara Kakak maupun adik Kalian tulis Ya. Oke. Okay. Kemudian langkah keempat, langkah keempat yaitu adalah memilih pusat UTBK. Sudah mister jelaskan di video sebelumnya. Bisa kalian cek, ya. Yaitu memilih pusat UTBK. Oke okay, ya, oke okay, yang keempat. Kemudian yang yang kelima yaitu M yang kelima yaitu adalah melakukan pembayaran, ya. Melakukan pembayaran. Di sini LTMPT memiliki tiga mitra bank Yang pertama apa? Yang pertama bank mandiri Yang kedua adalah bank BNI Yang ketiga adalah bank BTN Ya, oke Untuk pembayaran ini Yang perlu kamu siapkan apa? Oke, yang perlu kamu siapkan Dicatat Yang pertama adalah kode bayar Jadi setelah kalian selesai Di tahap keempat tadi Yaitu adalah memilih pusat UTBK nanti kalian dapat yang namanya kode bayar itu yang pertama, yang kedua juga siapkan NISN kalian, NISN kalian siapkan, kemudian yang yang ketiga yaitu adalah 140.000 untuk pendaftaran itu ya, jadi yang kelima adalah melakukan pembayaran, m yang keenam, m yang keenam adalah memilih jurusan. Setelah kalian melakukan pembayaran, kalian masuk ke portal lagi Kemudian nanti kalian memilih jurusan Memilih jurusan, habis itu adalah mencetak kartu ujian Ingat, kartu ujian harus disimpan baik-baik Karena nanti akan kalian pakai untuk ujian dan juga untuk daftar ulang kalian Ya Oke, okay, the next video nanti Mister akan menyampaikan pernak-pernik ya tentang UTBK. Jadi, silahkan nanti kalian simak terus ya video Mister. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke, okay, terima kasih.